Hai hai guys welcome back to my YouTube channel balik lagi bersama gue disini tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini Aduh, dan lebih tepatnya lagi lebih spesial dan lebih pentingnya lagi gue sini bakal kasih kalian sedikit bocoran tentang situs yang lagi gacor gacornya nih aduh ini sangat-sangat buat kalian para ya maman-maman di gua yang, hmm, gue rasa suka banget nyari informasi tentang situs yang gacor ya, tuh. Tapi sebelum itu gua bakal uh, mencoba bermain dulu di sini dan memastikan kalau situsnya memang benar-benar gacor dan hmm, worth it buat kalian coba. waduh wow, ini di awal permainan aja udah enak banget Jam pasirnya kasih. Oh my god. 4.000 dikali 18 langsung ditambahkan 74.000 rupiah oke okay, sebelum kita dilanjut ke fansnya jangan lupa untuk dibantu like, comment, share dan subscribe-nya dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan video video terbaru yang bakal gue upload setiap harinya. Oke okay? oke disini gue mau mulai permainan dengan modal kurang lebih cuma 40.000 aja jadi nah kira-kira dari empat puluh itu gue bakalan dapat profit atau malah renggang ya kalau misalkan gue dapat profit yang besar enggak besar besar banget sih yang penting lebih dari hmm, profit gue deh minimal 10 kali lipat dari profit atau wow sepuluh kali lipat dari profit gue eh, dari modal gue juga tuh udah gue udah lebih dari cukup sih oke kita dapat scatter guys di bat 2400 baru dapat scatter ya tadi sebelumnya kita main dengan bat 1200 dan itu lumayan lah ya dikasih profit tambahan dan sekarang kita naikin 2400 dan ternyata langsung dikasih scatter gratis oke buat kalian yang penasaran sama situsnya silahkan maut kalian space dulu nih nanti bakal gua skill nama situsnya tapi kalian tak dulu karena gua pengen nyobain dulu nih karena gua nggak mau pergi satu menyatakan sebuah situs gacor atau enggaknya oke okay, ini kita lihat dulu aja muskater gratisnya dulu semoga aja bisa nambahin modal kita untuk uh, bota kita spin lagi ya oke okay. 160.000 lumayan banget nggak sih? Aduh, dari skater gratis dapat 160.000. Oke okay lah, bertambah lagi ya. Kalau gue jadi bertambah 220.000 nih. Aduh, saatnya kita putar-putar spin kembali. Siapa tahu ada kejutan yang lebih menarik lagi dari cafe Jaws. Oke, okay? seenggaknya dari modal gue lumayan cukup naik dan nggak rungkat ya jadi hmm, bisa disimpulkan kalau situsnya memang beneran gacor Oke okay? inilah situs permen 138 yang lagi gue cobain ya Anjay baru juga naik naik bed langsung dapet set gila nggak Waduh parah sih oke okay guys inilah permain kota 38 yang lagi gua coba mainkan sekarang ya dan terpantau aman dan nggak bikin rungkat ya yang penting itu sih sebenarnya dan hmm, kita coba lihat dulu waduh apakah bakal ada kenaikan yang sangat pesatifin kayaknya sih bisa lah ya karena mobbatnya 4800 nih trot lagi long lagi masih ada hmm cakep 6 lagi dan wow cuman memang perkaliannya belum cukup banyak 13 kali 6 oke okay. trot lagi alas ya boy aduh last spin Oke, okay, hijau, please Cakep, ungu, kuning Idih, cakep nih guys 18.000 enam 16 Super, guys Oke, okay, naik lagi 432 ide enak banget Demi apapun ini, enak guys Oke okay, selamat buat kalian para momen-momen slaughter Gua di luar sana nih Yang mungkin kepo dengan situs yang lagi gua coba Silahkan kalian coba sendiri di rumah Ya untuk linknya Kalian bisa dapetin uh, Di description box gua Atau di kolom komentar paling atas Nanti bakal gua taruh linknya sana. Atau kalian juga bisa main-main sendiri Ke permen 138 di google ya Yang ingat yang ada logo Gajah makan permen gacormen Oke, okay. ini gue lagi-lagi mencoba untuk buy screen di bed 2400 ya, kita coba lagi Masih ada sisa, nih, kalau aku 390, apa-apa ya? Kalau misalkan, abis uh, ini ternyata gue nggak dapat balik modal ya, udah, masih ada sisa, itu udah lumayan cukup banget Tapi kalau misalkan gue profit, aduh, kalian wajib kalian ya, juga di rumah deh Biar kalian ngerasa yang sendiri, greget nih. Nah, dong, hantu kurang-kurang. Yuk, balik modal dulu. Yuk, balik modal. Stop, angin nah, lagi. Aduh, gak connect. Aduh, masih ada lima skin lagi kena ngekak ya kasih ya hmm, cakep petir nah aduh sayang banget ungu dong I, di dikasih Rp7.000 di, di kali, berapa nih 20 guys mantep balik modal guys oke okay, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua kali ini terima kasih juga atas supportnya dan inilah situs rekomendasi dari gue ada permen 138 dan inget ya guys kalau mau di permen jangan lupa deh komen rasain sendiri untuk sensasinya semoga kalian beruntung dan jangan lupa di nonton subscribe oke okay? sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya guys bye.